Yo, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue akan membuat video uh, unboxing dan first impression dari Sony WHC 720 n Ya, sesuai namanya, ada N berarti dia mengusung fitur noise canceling dari Sony. Ya, 720N ini adalah penerus dari WHC 710 n Ya. Nah, di video unboxing dan first impression ini, kita cuma melihat sih isi boxnya apa, unboxing ya, sama first impressionnya, kayak apa bahannya, materialnya, dan sebagainya. Oke, okay, yuklah kita lanjut dengan unboxingnya. Ya, sebelum kita unboxing, kita lihat dulu keterangan yang ada di boxnya ya. Boxnya standar Sony lah putih ya, bagus. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di boxnya nih untuk Sony WHCH 720N? Yang pertama, selalu ya Sony mengedepankan 360 Reality Audio, yaitu format yang dibuat oleh Sony supaya kita bisa mendapatkan pengalaman mendengarkan 360 derajat walaupun sebetulnya headphone-nya hanya ada di kiri dan kanan. Yang berikutnya sesuai namanya ada N-nya, dia ada noise canceling ya. Lalu di sini ada e, daya tahan baterainya sampai 35 jam. Berikutnya whc 720 n ini sudah mendukung fitur multipoint, multipoint connection nih maksudnya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu lu pindah ya dari lagi dengerin e, apa lagi nonton YouTube di iPad gitu ya terus tau tahu ada telepon masuk ya lu harus switch gitu kan lo disconnect yang di iPad lu connect ke yang di handphone lo kalau ini dia bisa dua-duanya jalan bareng sehingga ketika lu lagi nonton di iPad gitu tau-tau ada telepon masuk lu bisa langsung jawab gitu ya ini praktis banget nih fiturnya nih gak bikin repot oke okay. berikutnya sampingnya si blank ya nah di bagian belakang oke okay, fitur pertama ya tadi udah gua jelasin noise cancelling lalu berikutnya yang daya tahan baterai 35 jam itu adalah 35 jam dengan noise canceling nyala ya, noise cancellingnya on, maksimum 35 jam. Tapi 35 jam ini uh, tergantung dari penggunaan ya, volume kalian sekeras apa, dan faktor-faktor uh, lainnya. Berikutnya adalah fitur quick charging. Dengan 3 menit charging, bisa digunakan untuk 60 menit, oke okay banget. Dalam keadaan kepepet, uh, dialog bed. Lo charge saja 3 menit dia bisa dipakai untuk satu jam ke depan. Berikutnya hands-free phone calls, ini artinya dia sudah ada mikrofonnya ya. Ya iyalah ya uh, headphone sebagus ini nggak mungkin nggak ada mikrofonnya. Multi-point connection udah gue jelasin. Lalu lightweight and comfortable design, ini artinya dia uh, ringan ya ringan dan nyaman untuk dipakai. Lalu dia juga mendukung custom equalizer. Yang menarik adalah dia menyediakan headphone cable, artinya ketika waktu 30 jam ini sudah terlewati dan headphone-nya baterainya habis, kalian tetap bisa menikmati musik melalui sambungan kabel. Ya, oke, sisanya nggak ada keterangan apa-apa lagi, kita mulai saja unboxingnya. Seperti biasa, kita buka di sini. Kalau Sony, kita angkat. Tada! Ini cuman sleeve aja. Gue pinggirin. Ya. Ini boxnya Sony. Standar. Ini ada panah kita tekan. Ini kita tarik keluar. Yep. Oke. Okay. Tarik keluar. Kita buka. Nah. Ini headphone-nya. Okay. ya kalau dibilang ringan sih cukup ringan lah ya untuk headphone dengan fitur active noise canceling. oke okay, kita pinggirin dulu sebentar yang berikutnya biasa ada charging cable dan udah pasti USB-C seperti biasa ya perangkat-perangkat sekarang untuk seperti handphone, headphone atau benda-benda lain yang perlu di charge itu mereka hanya menyediakan kabel konektornya saja tapi tidak menyediakan power brick atau bonggolnya Berikutnya disediakan kabel audio 3,5 mm. Ya. Nah Ini sih baru dugaan gue aja, dia itu tipenya TRS. Artinya ketika dia digunakan dengan mode kabel yang berfungsi hanya headphone-nya tapi mic-nya harusnya nggak berfungsi nih. Karena dia bukan TRRS. Tapi itu nanti kita buktikan ya. Dan selanjutnya adalah buku petunjuk cepat. ...yang biasanya jarang kita baca. Oke, okay, tapi nggak apa-apa... ...karena untuk benda-benda seperti ini... ...simple dan straightforward banget. Ini tersedia dalam berbagai bahasa. Oke, okay, lipat aja lah. Oke, okay, kardusnya kita rapihin. Kita masukin lagi. kita pinggirin. Lalu kita kembali melihat... ...ke headphone-nya. Oke. Okay. Dari segi material... Ini yang gue suka dari Sony. Dia kalaupun harus menggunakan plastik, plastiknya itu plastik yang uh, bagus ya. Ini dari dipegang aja udah berasa ini, bukan plastik yang murah yang gampang patah, ya. Di sini juga ada bisa diextend. Nah, kalau di wh 520 ini di bagian extendernya ini full plastik, Sony menyelipkan metal di bagian dalamnya Jadi harusnya ini lebih sturdy ya. Oke. Okay. Lalu ada padding. Padding di sini ini bagus banget. Ini akan e, menambah unsur kenyamanan ketika menggunakan. Dan padding itu nggak cuma bawahnya aja. Tapi sampai atasnya juga dilapis nih. E, semacam kekulitan kayak gini nih. Ini lettered ya. Bukan kulit asli. Tapi e, bagus. Bahannya halus. Ya. Oke. Untuk ear nya Nah. Untuk earcup-nya ini besar. Karena dia desainnya over the ear ya. Bukan on ear. Jadi ini yang kalau lo pakai Kuping lu masuk semua ke sini. Oke. Okay. Ini juga sama dengan bahan lettered. Sesuai dengan headbandnya. Lalu di sini ada marking. Uh, semoga kelihatan di kamera. Agak gelap. Ini ada L. Di sini ada yang R-nya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini. Bagian atas ini ada. Sesuatu yang berwarna silver, ini masih dugaan gue. Ini kemungkinan mikrofon untuk active noise cancelling-nya ya. Nah, dia ada di sisi kiri dan kanan. Berikutnya di sisi kiri itu ada beberapa tombol, ada satu tombol, sorry. Ada satu tombol, yaitu tombol on-off dan pairing Bluetooth. Lalu ada uh, port charging USB Type-C. Dan ada koneksi uh, jack audio 3,5 mm dan titik kecil ini seharusnya mikrofon untuk uh, fungsi telefoni. Di sisi kanan dia ada uh, tombol plus minus ya ini untuk volume up volume down. Yang ini berfungsi juga untuk uh, skip track and previous track. Lalu di sini ada tombol uh, confirm atau oke okay atau menu ya tergantung situasinya. Dan di sini ada tombol untuk memilih kita mau mengaktifkan noise canceling atau Ambient sound. Oke, jadi seperti inilah Sony WHCH720N. Ya, demikian video unboxing dan first impression dari Sony WHCH720N. Buat lo yang masih penasaran suaranya kayak gimana, fiturnya apa aja... Dan detil-detil lainnya termasuk harganya Simak terus channel ini Untuk uh, video yang akan gue tayangkan berikutnya Yaitu review lengkap dari Sony WHCH720N Oke okay, stay tune Dan buat lo yang belum subscribe Tolonglah di subscribe Lalu ditunggu juga like nya Comment nya dan share nya ya Sampai jumpa lagi Bye